Whatsapp kawan-kawanku, kembali lagi di GMA Youtube Channel Kali ini saya bakalan membahas seputar ikan canamaru lagi Nah sebelum ke pembahasan Saya bakalan bercerita sedikit tentang ikan canamaru ini Khususnya buat pemula atau mungkin Orang yang baru tahu ikan canamaru ini Nah jadi ikan canamaru ini Asli dari perairan Indonesia, teman-teman. Rata-rata jenis ikan canamaru ini diambil dari perairan Kalimantan Tengah. Seperti dari sebangau, sampit, seruyan, dan buntok. Ikan predator asli Indonesia ini sangat banyak digemari. Khususnya bagi para pecinta ikan predator. Karena ikan ini selain cantik, ikan ini memiliki keunikan tersendiri nah bisa dilihat di bagian badan kanan kirinya itu terlihat seperti angka nomor 9 nah disitulah keunikannya tapi saya dapat info dari internet kedepannya jenis ikan chanamaru ini akan dilindungi karena habitatnya yang sudah mulai berkurang nah jadi kurang lebih seperti itulah habitat aslinya dan juga keunikan ikan asli Indonesia ini, teman-teman. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Untuk setting tank atau setting akuarium bagi ikan cernamaru ini, kita bisa memberinya pasir Malang pada bagian dasar akuarium. Karena agar si ikan mudah beradaptasi, tidak mudah stres dan merasa di habitat aslinya, teman-teman. Lalu setting bagian backgroundnya nih. Nah agar si ikan maru ini aktif, tidak mudah mojok ataupun stres, diusahakan untuk ikan maru ini memakai background warna putih teman-teman. Karena untuk warna putih ini si maru bakalan lebih mudah beradaptasi dan tidak mudah stres waktu kita masukkan ke dalam tank teman-teman. Nah sekarang untuk mental banyak sekali orang yang pengen tahu cara agar si cana maru ini galak teman-teman. Kebanyakan tuh orang uh, suka digedor-gedor gitu ya kacanya biar mangap-mangap gitulah. Jadi si ikan pun semakin agresif. Tapi perlu kita ketahui sebelumnya, gak semua ikan cana itu bisa mangap-mangap teman-teman. Nah untuk treatment dasarnya kita bisa menggunakan uh, kaca agar si ikan chanamaru ini uh, terlihat memiliki lawan gitu Jadi dia tuh semakin uh, agresif dan juga kita saat memberi makan itu diusahakan harus dimainkan terlebih dahulu Agar si ikan itu lebih aktif dan juga mentalnya lebih kuat lagi teman-teman tapi kebanyakan orang melakukannya dengan treatment puasa Dalam arti tidak memberi makan si ikan cana maru ini dalam beberapa hari ke depan Agar si ikan ini lebih agresif Meskipun jenis ikan cana ini kuat Dia bisa bertahan beberapa hari ataupun beberapa minggu Dia tidak makan, dia bakalan kuat Tapi tiap ikan itu kan berbeda-beda nih ada yang kuat ada yang enggak gimana kalau misalkan treatment puasa seminggu tahunya meninggal kan kocak nanti yang ada nah jadi kita diusahakan ya jangan egois lah kalau mau kita uh, paling seminggu itu bisa dikasih tiga kali empat kali makan